Langsung, song song ya, Eh itu tinggal Is, Song itu eh. <tuk> <tuk> <tuk> Tapi Daybot bakal terkena kali ini dan di belakang karena lobby. Tapi sekarang oh, 6 poin sudah oleh tim GD. 28 flow. Ya ini bilang Cakep. Jadi Ya, kan, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Atau dari oke, ya bakal coba tahan mungkin sampai Hashtag 6 Hashtag 5 itu menurut gue oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sih, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, PTR dapat Gede. berapa doktor ini? Ini kan satu placement point. Maka minimal mungkin pengen 4 5 poin lah. Oke okay eh, lah. Harus ya dengan wow, 6, 6 kan ini. Ya, kalau dapatin bilang 6 aja. Ya. 10 poin lumayan. 10 point. lumayan. Jil, jangan Itu salah pencet ya, Yang dibilang sama Wolfy dan semua caster lah gue bilang atau jangan salah pencet naja ngeluar normal banget untuk satu game uh, Marshall. Apotik, ya, banyak penerus berjalan. Dimana teman-temannya udah ngebantu banget Arya di bawah jembatan. Iya, tapi dari Marshall akhir tugasan lari, lari selamatkan poin kami Marshall dan dia bakal berlari <laughs> menuju wow. ke arah zona nya. Msc menjadi gatekeeper dengan menjadi wow, satu dari dua tim RC ke arah zona terlebih dahulu. Berserik zona dengan tim RC. RC menjadi tim yang lebih jauh. Oh, BTR benar masuk, Cok. Tuh tuh tuh tuh tuh letung. Nongol dikit tumbang di posisi ke-8 eh? pada akhirnya. Gue kok enggak ngelihat Infinity benar-benar main eh? gitu untuk di seber weekend sekarang? Amang e, sih, Amang sih. Uh, Kalau si. kita bandingin sama Super weekend di pertama ya, ini beda banget oh. dengan permainan Infinity tentunya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, masih ada 2 tim Indonesia oh, yang bertahan jadi buat teman-teman buat teman-teman jangan lupa untuk kasih hashtag Indo Pride, Gaspol BTR Win dan juga GD Obat. Yang belum nge-like, let's go di-like kita tebusin ribu like di YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia. Lumayan nge ini berangkat game guys. kita akan menuju kali ini ke 50 ribu like kali ini so apakah kali ini lihat gamenya Zonanya kembali gimana tujuh. kembali dua tim dari prank. Indonesia bayterer masuk ke zone Gd dengan enam elim tapi sedang coba untuk melakukan healing selama mungkin Enjek kerjakan oh, taji juga dan tanpa kebayterer kembali juga nih Betul. naik poin tambahan minimal sepuluh poin ke arah Gd eh, harusnya bisa sampai hashtag lima lah tadi kalau nggak salah terakhir dua puluh tiga lumayan uh oh, eh, begitu menyakitkan dari seorang bonsai mendapatkan satu orang Malu Oh, Ponsai. Sarah Cuma menjadi korban ada. peluru panas dari sarang Ponsai. Tapi lihat dari Ponsai, tidak menikah oh, healing sobat sekali. Tercuali bandage dan dia pun tertumbangkan kali ini. Oh, Jasper, gila. modal satu first aid. Dapatkan dia menerobos pertahanan dari tim oh, RC. Zone RC, zone RC lagi nak doper mereka tapi sedang melakukan riset oh, juga. Co, oh, yakin Cok, yakin. Chicken lainin lah. Memastikan tidak zona. ada yang menyelip lewat pinggir zona. Eh, tadi tadi belakangnya BTR masih ada satu orang deh healing. Better ada blue, DWG co. tapi nggak healing. Enggak, enggak, enggak. Di blue zone. Wih, tadi, nggak, nggak, dia nggak dia di blue zone pas, dia, oh. di, dia di pinggir zona banget Oh, oke, oke, oke, oke Oke, soalnya tadi gue ngeliat kayaknya ada warna lain di belakangnya, Bigetron cuma gue nggak itu tim mana Tapi, kontrol zonanya lebih condong ini ke NS Pemburi yang mendapatkan guys. bagian center Mereka juga udah mulai nge-split, jangan mengirimkan satu orang di bagian udah blue zone-nya ya. oh, sorry, di bagian luar circle-nya, dan Dwello, tertekadun, bakal langsung dipulangkan bersukaran lobby kali ini Oh, oh, malah oh, top di tangan Luxie bakal dilemparkan kami, huay terbakap di bagian yang lain Pop, berhasil melihat Pergerakan uh, Dari seorang new five. tentunya Dan top 5 Untuk GD Bending. dan juga Bigetron Saat ini di game yang keempat Wup belum terspot Dan tembakan masih terus dilancarkan Berdua-dua tim ini Jekali ini di Yang keempat korban Bahkan langsung dipulangkan Berdua-dua tim di lobby Bergerak di titip Sangat bagus Dan Luxi juga berhasil Mendapatkan satu korban lagi Wup Untung bang Bahkan top 4 Masuk kedua tim Indonesia Plus combat lagi Dan nice nice Dipulangkan kah Masih ter-knockdown wow bisa mendapatkan hashtag yang ketiga, tentunya, dan Luxy. Perlahan-lahan juga memberikan tekanan kali ini, tinggal menyisakan dua pemain lagi wow. dari arah 1. satu, lho, satu, satu, satu, juga satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, pinggir satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, ini imam oh, momentum setebak, please tembak semak, sump tembak, tembak, Sung Sung sung sump, sung sung sung sump, tembak sung sung Dewi. sung, okay. Belum ditembak. sung kamu sung apa lagi yang kutunggu tunggu Ayo, sung? Sung sung, tembak. sung ya ampun. Sung, Aduh, Jasper ke situ lagi. Belum ditembak sama sungnya, sabar, sabar, sabar. Sung belum memberikan tembakan malah kali ini dari MSC bakal menembak Itu apa lagi yang aku tunggu sung arangnya. anjir. yang ada di bagian kiri yang bisa tunggu. Suara terdengar apa belum sung. sung itu tinggal tembak, sung anjir. itu angle yang free banget bakal sung dapat poin. Waduh sungai menahan dan trigger Apa disiplin AC, yang begitu sung. tinggi Meskipun lawan bisa ditarik bahkan kakinya oh, no, no, no Dia membiarkan organ PTM FSC fight kali ini Dan di spread out dari Luxie meratakan nice. nice. nice. tim FSC Dan di pake Sung, Sung jangan tembak Sung jangan tembak Sung, tung, huh? tung, Dinar untuk DWG. Sumpah ini sungguh trigger disiplin yang benar-benar bagus. -benar Aduh, tapi naik sering banget dari tim Big Eter nah, dan Kongres uh. untuk DWG itu baru laskar Circle oh, habis yang itu, begitu menegangkan. Gue gigit banget, terlepas dari BTR memang gagal pada kali ini. Gua harus acungin jempol ke kepada Sung. Betul, gue setuju, gue setuju, gua